Pemandangannya Cuk Oke lanjut lagi. Sekarang kita udah di jalur naiknya. Cuma kita naiknya lewat jalur terabas. Karena ya sekali sekali nyobain jalur terabas kan. Terus kemarin mas seringnya lewat jalur biasa. Biar beda aja gitu. Naik ke Bromo lewat jalur trabas Karena kebetulan juga kan pakai motor ini bantah. Udah pas kan Udah Ini masih jam berapa? Jam 5 Eh jam setengah 6 Ini tuh lewat jalur Pasuruan Lewat Apa namanya jalur Lombok jajar, namanya Lombok Jajar. Memang, kalau paling rame sih ya jalur sini, paling rame Pasuruan. Ketimbang Probolinggo atau Malang, Probolinggo juga sebenarnya rame sih, Malang yang agak sedikit. Soalnya pada naik lewat Pasuruan semua, lewat sini nanti turunnya lewat Malang. Cuma nanti ini kita. Dari sini naiknya dari Pasuruan Nanti kita keluarnya juga lewat sini Karena Ini yang berdua Di depan rumahnya di Sidoarjo Jadi kalau keluarnya Malang Jauh baliknya kasihan gitu, maksudnya dari Malang ke Sidoarjo kan Gila. sering lewat jalur sini, lewat jalur Nongko Jajar ini. Cuma kemarin-kemarin pas lewat itu malam, jadi pemandangannya nggak kelihatan. Nah baru kali ini lewatnya pagi. Karena kalau mau lewat jalur terabas itu harus pagi. Kalau malam nggak boleh dimarah sama warga. Bolehnya pagi. Karena kan lewat desa kan, lewat rumah apa rumah-rumah warga. Kalau malam berisik. Kamera, kenapa sih? Bu, uh, pemandangannya cuk Lur, dari Lumajang kayaknya ditutup karena kan lagi kejadian yang kemarin kan lagi bencana yang erupsi. Uh, tangan karaman jam segini masih dingin. Biasanya jam segini udah hangat, gue hangat. Uh, Upin uh, pipis lagi. Udah nyampe jalur terabasnya Batu-batu Cok Wuh <tuh> Cok Tangan kram gara-gara dingin. udah kita tunggu teman-teman kasihan mereka ketinggalan di belakang sambil kencing dulu dari tadi nahan kencing cowok ini sambil benerin kamera mountingnya ih eh, nggak tahu kenapa ini mountingnya paru udah keras aja ini ngeri kan oh yang ngeri tablet harus dilepas ini berarti Mont mountingnya longgar kata turun-turun terus ah, lanjut kita nyalain kamera ininya tuh kita bikin yang 360 oke okay. Masih kamu. Tak. Udah, lanjut. Eh, belum lain Kiri Naik ke atas. mana kiri atau naik mana kasian yang lain pakai supermoto agak susah aing sendiri yang pakai bantahu jadinya enak Kayaknya cok, kaki-kakinya juga kalau dibawa ngebut enak. Cuma ini bawa kamera di belakang Takutnya kalau jatuh nanti kamera ketindis Makanya agak hati-hati Bener nih motor Kalinya naik bromo lewat jalur Trabas, hmm. nungguin yang lain. Ah. Untung kita lewat jalur Trabas, jadinya bisa. Ngerasain sensasinya, ini kayaknya kalau Google taruh di sini bagus, ketimbang digantung jatuh, kayaknya standar di mana lagi. jatuh, ah? bentar pipis, woi, ini airnya kemana-mana Cok. <laughs> awas nanti masuk frame bahaya, oh enak, akhirnya, dari tadi nahan kencing. Kita di belakang aja, karena Ya, kasihan kalau Yang supermoto di belakang Gas-gas g -gas 250 Emang the best Ih, ininya kebuka Oh enggak Kaki-kakinya kalau dibawa ngebut Enak parah Tarikannya juga Terus enteng Ini kayaknya Bobotnya kisaran 110 Kayaknya Karena termasuk enteng Untuk motor empat tak Kelas 250 Kita lanjut lagi merekam dulu ini Udah Nyacu. Jembatan kecil Tangan keram dingin soalnya Uh. Supermoto mah bisa lewat sini ban aspal. Cuma ya kalau mau lebih enak lagi ya pakai ban tahu. takutnya harus hati-hati sih takut apa jatuh aja. Masalahnya kalau jatuh ini bawa kamera di belakang di tas kamera DSLR takutnya jatuh kameranya ketindis rusak nanti. Kameranya orang <guruh> aing ganti kalau rusak anjir. Nanganya cok, itu nggak tahu Bukit Savana atau apa? Huh, itu Bukit Savana bukan sih? Kayak mirip-mirip Bukit Savana. Ah? Lanjut. Baterai masih yang Hero Max oh aman. Masih 66%. Yang Hero masih 44%. Nanti kita ganti baterai kalau udah nyampe lautan pasir. Biar biar mereka duluan. Karena aing mau tahu jadi masih enak lah nyusul. Pemandangannya ke sana bagus nih. Uh. Baru pertama kalinya lewat jalur Trabas Provo, eh bener kan lewat sini kan. Mereka lewat sini, ntar bukan, sih. uh, Ntar, sarung tangan, longgar. Pemandangannya gila, cu. Ih. Silau, tapi. Di sini udah mulai berpasir. Adventure bensin ya bensin nanti buat di sana. bagus ini langsung tembus di ini kayaknya atasnya bukit teletapis kalau nggak salah uh. ini tinggi nih Jo. jatuh ke bawah juga walau wow, alam innalillahi alillahi dikarenakan bobotnya yang lumayan ringan jadi buat handlingnya tuh enak lincah gitu karena ringan kan Eh, masuk nah, gigi. ini, ini <laughs> Hah? langsung pasir ini, ini. ini langsung pasir ini ranupani ranupani itu kawah bukan danau. Hah? Danau. danau danau kalau ini, ini pasir. mau kemana dulu berarti terserah sih mas. Pasir ya, ranupani kan kok tembusnya ini jadi gak munyot. Kita oh ranu pani dulu, kalau kesini kita ranu pani dulu baru lautan pasir. Kalau sini langsung lautan pasir. Jauh dah dari ranu pani ke lautan pasir. Ya? Ntar aku cek bensin dulu. <laughs> ah, rato, harusnya bawa bawa, bingin. Bingin. <laughs> bawa Jangan botas bawa, bawa ini jadikan 5 liter. Hai, sedikit gue. langsung aja jalan. Lautan pasir, Sia. kita langsung ke lautan pasir aja. Soalnya bensinnya Tengal apa? Tinggal setengah.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 jadi mending langsung pelotan pasir aja Takut Takut apa John turun aja cu Gisa tuh matiin mesin Matiin mesin, matiin, matiin Satu, masuk satu Lepas kopling turun Eh jangan lepas, iya lepas kopling Kali lewat sini Dorong aja lah Ini tembusnya nanti sebelah mana ya Lautan pasir tapi sebelah mananya gitu dia harus nyalain mesin. Mana? Oh iya. Oh ini buka chavana ya? Buka chavana sana. Sana. Telat habis berarti ini bukit apa? Doraemon par. Belum makan dari pagi, belum sarapan. Nanti baru kita nyari sarapan. Bu! Eh <Portuguese> Tris, cap berapa ya? Tuh, rekamin tuh. starter nyala, ya? ya, nyala. kalau nggak nyala berarti nggak normal. Oh nggak apa-apa tadi jatuh oh, Sampean jatuh juga. iya maksudnya nggak guling gitu Kata -kata hari ini. bromo punya kita hari Adai. ini bromo buat kita berempat gimana <tuk> patah bukan patah cok lepas lepas cuk patah sama bah Wih foto dulu di kamar eh di kamar di tas <tuk> kamar kok bisa ya kamar jauh anjing. kamar sama tas tuh beda jauh wih nyoba